Kubis TV yes, yes. TV, time up pembacaan sound berskala brutal, bersama Palet Irji, Band Slamming brutal death dari Ciledug, Tangerang, yeah. minggu, ngobrol dulu nih. ada dari yeah. yong disini sini, ini kayaknya nih, wajah-wajah baru semua di Palet nih. Kenalin kenal dong nih, Ini yeah, yeah. yeah. nah, yeah. New York, Dramar. Yeah, Dramar yeah, dia di drummer, uh, uh, ya, dancer, drummer, tour animal, kosong hmm. karena kan kemarin sempet bingung tuh mau pakai midi atau enggak kira kira susah pakai midi jadi kumutusin coba si Nio hmm. itu ya coba ya gimana kenalin dulu oh, kenalin ah. dulu ya jadi ceritanya si Riong ini hmm. ngajakin gue ngajakin gue masuk no pilot hmm. karena kan dia bingung tuh pasang midi kan jadi bingung dia ya, dia kan gitaris, sikir, ya. gitaris juga kurang serkel lah kau makan ya. Ya. jadinya ya, gitu jadinya ya dia ngontak gue buat mengisi violet, gue bilang ya udah, ah. sih mau aja gitu ya buat nama wawasan aja sih gitu jadi sekarang ya gue nganggung 3 band, gue lagi konsum sama ini kan <laughs> pentingnya ada Yopi Cipur. Ya. Lu benar Pui di sini pui. juga baru. Oh. baru dan gua juga uh, baru bisa main musik juga di sini. Ngebas ya, Bas. Cukup sabar juga nih yang Ya. Selama ini main nih, dua ya. lagu ya, empat ya. bulan ya, empat bulan, dua ya. lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, kalau lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua karena pertama ya. udah bisa kan dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua juga dua lagu, dua lagu, dua dari dua lagu, dua lagu, dari lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua lagu, dua lu lu Teman-teman, <laughs> <tuk> ya, aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. nih, ada vokal nih. <tuk> aku <Bukal, tuk> mau <sekarang, Lajen>, vokalin sana. <tuk> virgin juga nih. Jadi Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Aku panjang gak-agak, hmm. ya, itu awalnya cuma mau bantu aja, karena hmm. pun waktu itu bilangnya pilihan terakhir, kalau seandainya yang lain udah pada bentok, malu hmm. mau bantuin, karena waktu itu gue juga punya band juga, akhirnya ya berhubung temen juga, hmm. kenal juga, minta tolong juga, terbantut hmm. akhirnya hmm. dihabuk baik, udah gitu, memang jadinya juga sedikit beda lah dari band gue yang ada sebelumnya, jadi dihabuk baik lah. Iya, terus nih kesibukan selama pandemi ini apa bikin album baru, apa bikin lagu baru, apa lagu baru, masih main-main lagu-lagu lama bagaimana nih? Lagi proses sih mungkin. Ya. Single, single mungkin ya ke depan ya. Single awal tahun, tahun ya. insyaallah tahun depan lah. Ya. Oh Jadi. tahu. Kan oh, berarti ke depannya nih. Yeah. Buat yeah. single dulu ya, nih. Sama juga sih mau single hmm. apa belum tahu. Men. Sudah ada diskusi mau single, mau oh, nah, single, single dulu hmm. buat tahun. Materi tahun. juga udah ada ya dua tahun dua ada 2 tahun ya, kan namanya baru mau apa pergantian album Sonin gua kan oh. jadi beradaptasi kan negara lu lagi ngulang-ngulang lagi jadi oh. konsepnya masih sama kayak sebelumnya album sebelumnya Pak agak geber-geber-geber dikit nih ke depan sih berubah nomor baru bus baru masih berubah nyusulin oh, oh. karakter masih karakter lagi oke okay. udah sekarang Jangan kemana-mana, waktunya live studio bersama Patrick di. Ini eh, formasi dari Intervector sendiri Wah, wow, putra, <tuk> drama aser bass Lihat gitar, jano-vokal Jano-vokal Itu aja lucu ya <tuk> Jarang-jarang Untuk <tuk tuk> Intervector sendiri, kira-kira konsep musiknya seperti apa ya? Kedepannya, setelah album Supreme Mutation nih. ya Ini ya, apa sih, lebih total Mau coba ke modern, put ya? Iya, lebih modern, lebih modern ya? Enggak ya, tua-tua, aman, aman tua gitu. ya? Soalnya, personilnya masih muda-muda, ya Iya, sih, udah muda banget. <laughs> Benar, untuk liriknya sendiri itu temanya apa ya? Apakah percintaan atau masalah <laughs> biologis. biologis? gitu? Kalau yang konsep yang baru sih, lebih ke arah apa? lebih ke arah sosialnya ada hmm. terus lah kayak misalkan hukum-hukum yang enggak nggak pas di negara ini oh, ngobahs-ngobahs kayak gitu aja hmm. tentang ini ya berarti apa ketidakadilan eh, gitu nah, atau ya kayak gitu kultur ya kultural kultur, kultur, konflik-konflik kultur. oh, ya untuk apa namanya eh, kan biasanya kan ada grupi ada style style uh, lebih cepat. Kalau untuk sekarang uh, next albumnya tuh lebih ke apa? Yang lebih groovy atau gimana? Lebih gimana? Lebih groovy sih. Groovy ya. ya? Nah, kita ]nya. coba kesana gitu. Uh. Kan. Uh, groovy group tuh funk gitu apa Modern lah. Modern ya. Modern. Biasanya yang lebih sering uh, apa namanya yeah. bikin lagu? siapa tuh konsepnya? yang sering konsepin musikalitasnya gitu? Iya, mm, ya, gitarisnya. Wow. Kelihatan ya, dia ya, lebih sesuap lebih berpengalaman, oh, gitu. <guluh> Terutama <guluh> jam terbangnya, jam terbangnya banyak. Jam terbangnya loh banyak. Biarin semuain bareng-bareng kok bareng-bareng ya. ya. Bareng -bareng, oh, ya. Bareng -bareng, ya. Nah. Kalau untuk lirik, berarti dari vokalisnya. Okay. Keren, keren, keren. Tahap. Mantep ya. <guluh> Terus untuk kan sekarang kita lagi era pandemi gini nih apa sih yang hmm. uh, dari Invert, Invert, invertus sendiri yeah. ya, Interfectus ya, ya. Hmm. yang In kalian rasakan tuh selama pandemi ini efeknya buat band kalian tuh apa sih Pekangin manggung banget oh, atau gimana kan, ya. gitu termaksud mungkin ya kangen hmm. manggung susah hmm. untuk ketemu latihan hmm. kan PSBB mulu Tangerang, yang hmm. hmm. harapannya berarti gimana tuh harapannya ke depannya tuh ya semoga cepat uh, selesai kok. selesai ya, ya. covidnya kan, uh, nggak enak juga kan kalau tetap memang virtual terus kan betul. kan masih masih pengen lihat penonton masing gitu kan gitu ya kan, Iya, gitu. ya. ya, memang zaman sudah modern tapi nggak semua daring itu juga kali iya ya, kan. betul -betul. karena nggak ada nggak ada interaksi kayak e. gitu nggak e. <laughs> bisa masing ya nggak e. Iya Oke, okay. oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ke mana-mana. Selainnya ada live studio dari Interfect. Dadah. Amin. <laughs> dan Sambal Skala Brutal kali ini bersama Gor Animal. Yeah. Band brutal Bad metal dari Ciledug Tangerang. Oh, eh, Tangerang. Ini perkenalan lu dong, perkenalan bersama lu dong nih. Dari gue ya. Sama mm -hmm. posisinya apa? Gue oh, hey, di Gor Animal ini menjabat sebagai drummer. Lu ya, nah. punya nama Bang. Nama lu siapa yo? Gue lupa. nama lu buta Gue lupa nama gue Yunir Efraim, ya kan biasa dipanggil Dior lah, gitu. Ya kalau di Goranimal ini gue menjabat sebagai dramer, gitu. Nah kebetulan di sini uh, gue pakai dua personel tradisional, ya kan. Pertama dari basis dulu si Fami Turum, ya kan. Ngomong rum, ngomong rum. Gue Fami, Fami yeah. Turum, biasa dipanggil Turum. Yeah. Uh, gue basis tradisional di Goranimal saat ini. Ini yang Bang Gondrong nih nantik. Nama gue Pablo Escobar Ruto Vies Kayaknya jangan <laughs> bunga, Tionghoa, <laughs> nantik lu harus ngomong Tentang teman mafia lu <Nantik laughs> asli Tionghoa eh. uh, nih gue Do uh, Sekarang bantu gue animal di vokal Nah sama yang satunya lagi nih hmm, Saya sebenernya gak punya nama Makanya <laughs> <laughs> apa <laughs> <laughs> <laughs> ya? Cinta yeah. Iya Kan lo gini dong. Jadi sebenarnya nama lu tuh siapa? Nama lo Andri. Andri, Andri. Bencak Lontong. Bisa dipanggil? Dia berhenti setelah anak-anak orangnya mau pada biadab semua. Tapi nggak papa lah, buat hiburan. Gue ini megang ini apa namanya enam? Enam senar. Oh. Kira-kira enam sembilan, jangan Metro Mini udah ya, gak ada buat Iya, udah lanjut. Nah, uh. nih, kegiatannya nih, guruan animal nih, kedepannya nih sama sama pandemi. apa nih, kegiatan biasa-biasa aja. Coba Biasa -biasa. Biasa -biasa. bang Jome, bang Jome, jawab, bang Jome, jawab. Tiongkok, bang masih nunggu vaksin. Iya, <laughs> <laughs> yeah. emang kita vaksin. semua butuh vaksin. Yeah, iya, kita gitu. yeah, butuh vaksin <laughs> semua vaksin ya. Iya, vaksin, Mm. Makan, mm. makan, itu kan mm. kita penting. Yeah. Enggak, jadi begini. Yeah, uh, gua, kegiatan gua sekarang masih di gagasan sablon. Di oh, gagasan Gaga sablon lah. PT sablon. Nah, kurang lebih gitulah. Udah gak ada lagi. Ludah kegiatan <laughs> lo, Dok? Kegiatan Ludo. Lo dagang cuanki, Pak. Wey. <laughs> cilor ya. Gitu. <laughs> Cilung. Iya. <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> shooting YouTube aja nah, sekarang yo, soalnya -soal yo, YouTuber. Yo, yo, iya, Malah tuh iya. lo <laughs> ya, kali aja deh. Kalau orang udah delapan jutaan, nih tapi belum menetas. Delapan juta belum <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nih. Belum, kan? Kau turungan, dia punya label juga. Lu, lu tau, lu tau wisdom. Ada, agak, ada, ada. Gua kesibukan biasa sih, ya. Serabutan aja, apa yang bisa terjadi? kerjain, yang Kriminal lho ya, kriminal lho. Itu dong. Aduh, mana sih? Makasih, buat rekaman ya. Iya. Jombelin bang mandiri lho. Ya, nah, sama yang mana, ke? <laughs> ya, ya. Nah, emang Ya, selain itu juga ada sih, ada label juga yang... Lu sibuk apa ya sekarang? Ya biasa, penghab di kapitalis ya lu tau <tuk> ya, ya, ya kan pagi, ya kan gue pake kos kaki, pulang malam, pulang besok Tapi gak pakai sempa kan lu? Gak pakai. Lu jangan buang kartu dong Eh buka dong Ah, umum ya Dengan buang kartu daripada lu buka celana Tadi gitu. jangan dong Kan guru Sama. animal tuh gak salah, gimana abis ngeluarin single juga ya? Iya Gidulah apa? Gidulah apa ya? Dua. Itu singlenya judulnya In "The Name of Brutality". Mm. Itu Singla. gua kemas dalam bentuk video klip, mm. jadi kalian bisa searching di YouTube In "The Name of Brutality" kurang lima Nanti ada, jangan lupa like and subscribe ya. Terima <ketan> uh, ya, kasih, <tinyakuss> di <bawah> nih, <gulis> eh, ini, nih, kalian jangan lupa like and subscribe. <tinyakuss> karena satu subscriber saja itu berat. Sambil lagi garap-garap lagu-lagu baru nih buat ini Lu kayak Binkada, Nor <tuh> Suara beranjir lah <tuh> wow. Lu gimana sih, kalau subscriber kalau banyak dapat duit <tuh> lu belum? <blon, ini>. Oh iya beneran, kan buat dulu juga Oke, oke, oke Tapi belakang-belakangnya kemarin gak setuju Oke, jangan kemana-mana, tetap di Incubation TV Setelah yeah. ini ada live studio dari Gor Anima Yee, yeah, mantap